Alhamdulillah, hari ini rombongan dari MPIA akan melaksanakan riklah di Grand LT dan Yayasan Pak Sabtu nih kita lagi bersama.. woi.. Pak Aldino, mantap kehormatan ditemani Ibu Ratu, <laughs> ajudan, Mama, Bunda kita, ada Ustazah Ustada. Yang yang punya area mana yang punya? Area? Guys, guys. Oke, okay, teman-teman. Hari ini masih pagi banget ya. Ini masih jam 6-an. Kita sudah ada di LT ya, salah satu pariwisata yang ada di Kalianda, Lampung. Oke. Okay. Wow, pemandangannya udah oke okay banget. Keren banget. Wah, wow mantap ini ini rombongan kita ya dari S2 MBI kelas A kelas unggulan katanya favorit spesial oke view laut sudah mulai terlihat mulai tampak mantap diguyur hujan rintik-rintik Membuat suasana jadi tambah sejuk. Tambah syahdu. Mantap. Wah, ntar lagi nih. Nah. Oke, okay, di sini kita bisa santai-santai ngopi sambil melihat view laut yang cantik, indah ya. Di sini juga ada ayunan, sudah pondokannya. Keren, keren, keren. sudah semakin mendekati titik tempat kita berkumpul nanti sejuk damai benar-benar tempat yang enak untuk melepas semua penat wow grandit krakatoa Las iceland bisa jadi view foto nih, pagi-pagi kita udah di laut hmm Oh my god Wow Subhanallah Indahnya citaanmu ya Allah Masya Allah Mantap-mantap Masya Allah Alhamdulillah Barakallah Nanti kita cobain ya Di itu Dengan hemburan Ombak pantai Sip, sip, sip, sip, sip. Alhamdulillah pagi ini kita sudah ada di sini. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah nanti kita cobain ya ayunan itu ya. Terkena deburan ombak pantai. Mantap, Alhamdulillah. Heaven semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kita guys Kelas MPIAIAI Anur Lampung Saat ini kita berada di Grand LT Kalianda Lampung Selatan Ini bersama kawan-kawan Yang sedang melakukan Aktivitas pagi kita hari ini yaitu renang di laut, renang bebas, ya, guys. Di sini ada tim kameramen Mas Aziz. Sehat, Mas Aziz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kesannya Mas Aziz di Grand LT Lampung Selatan? Luar biasa, mantap Allah. Luar biasa, Allah. Akbar, Terima kasih. Kemudian di sini ada Pak uh, Aditama. Gimana Pak Aditama? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Gimana kesannya Pak Aditama di kelas MPA Anur? MPA luar biasa. Luar apanya. biasa. Oke, okay, terima kasih. Ya, kita. Sini Bu, perwakilan dari perempuan MPI. Minta komentarnya sebentar. Buruan. Iya, sini dulu bentar. Dengan ibu Ririn ya. Iya. Ya. Gimana ibu Ririn? Nanti dulu. Gimana ibu Ririn? Senang Sehat, banget. senang Sehat, ya. Kesan buat kelas MPA, ya? gimana menurut ibu? MPA memang hebat. Oh, gembel. memang hebat Ayo ya. Oke, oke. Okay. Okay, terima kasih ibu Ririn. Ya mungkin itu sekilas uh, aktivitas kita kelas MPA Anur Lampung Selatan. Semoga kita di lain kesempatan nanti kita bisa melakukan kegiatan yang kembali uh, di Kalian Lampung Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rata-rata. Sudah -rata. sampai. Kita tuh lagi main pasir. Luar biasa. ibu-ibu sana. Beb, aduh mantap, mantap. Woi mama. Kita berada di bandara L C Kalianda Lampung Selatan. <tuk> <tuk> mantapnya, Oke, Hei, bapak mantap, mantap, mantap, mantap, migrat tambah remix